Oke okay guys, kembali lagi di sini bersama Bang Nico ya guys ya. Di sini Bang Nico akan ngasih pola-pola slot gacor hari ini ya guys ya. Dan di sini gua bermain di gua baru spin, gua langsung dikasih free spin ya guys ya. Ini gua bermain di BO kesayangan gua. Di lagi kalau bukan di Rupiah ya. 138 ya guys ya. Oke, okay, kita langsung saja tonton dari dan dikasih Trisepin oleh Rupiah 138 Ayo, Kakek Zeus Kasih yang terbaik, Kakek Zeus Jangan kau tipu-tipu, Kakek Zeus tuh cuk, ditipu sama Kakek Zeus, guys Buat kalian semua yang baru pada hadir dan baru pada nonton Jangan lupa diklik tombol like-nya, di-share-share -share juga Dan di-subscribe ya, guys, ya dan jangan lupa untuk selalu komen di postingan-postingan 2. -postingan Jika kalian mau request pola-pola silahkan typing-typing aja di komen-komen ya -komen guys ya. Dan selalu bantu support saya dan agar saya selalu semangat mencari konten setiap hari buat kalian semua ya guys ya. Di sini gua modal 100.000 guys. Modal 100.000 dan gua DC-nya gua off -kan ya guys ya. Karena di sini gua percaya kalau gua kalau biasanya gua ya itu dikasih petir guys kalau DC-nya di-offin guys. Jika kalian mau coba pola dari saya, silahkan langsung saja coba pola-pola dari Bang Niko ya guys ya. Oke, di sini ijonya pecah. Paksa lagi Usman. Salah lagi Usman enggak mau dipaksa Usman tolonglah Usman belum mau dikasih guys kali 6 sudah mendarat biru dan menuk pecah kuningnya paksa kuningnya enggak mau pecah guys ya di sini kita bermain anjing kali 8 cuk enggak mau konek babi babi ah ini mungkin hari yang terbaik buat kalian semua hari hoki ya guys ya semoga kalian diberikan hoki setiap hari kalian ya guys ya jangan lupa untuk selalu nyocol di rupiah 138 hmm, biru diamond menpaksalah us paksa us oke okay, kuning paksa kuning fix turun oke okay. petir us petir babi jancok Tuh belum mau dipetir guys ya sama usman guys Oke, gua spin lagi Turbo SS 30 dengan DC-nya gua off kan guys ya. Waduh modalnya udah mulai turun nih guys, modal sudah mulai turun. Ini gua nggak lama-lama karena di sini gua sama teman-teman saya jadi ya gua mau pergi sama teman temen Jadi gua sempetin buat kalian untuk cari-cari pola yang terbaik. Dan pola slot gacor hari ini ya guys ya Oke Paksa Us Paksa Us Kali 6 Kasih lagi Us Kasih lagi Us Babi co Usman Aduh kali 10 gak konek bangke Kali 10 nya gak connect si Usman Anak Duraka cincinnya connect Aduh Kenapa keluar skater babi Paksa Us Paksa Us Angkat tanganmu Us Anjing keluar skater lagi Ngentok hmm, Masih belum dikasih ya guys ya Belum dikasih nih sama si Usman guys Sabar aja guys Sabar guys Sabar nggak apa-apa nggak apa-apa sabar gua masih sabar guys Yuk paksa skaternya Paksa Paksa skaternya Yuk paksa yuk paksa yuk Langsung tiga turun nggak mau turun nampaknya guys Belum mau turun ya guys ya Udah 12 gak connect Babi Cok 12 pun gak connect loh ya guys ya. Biru diamond lah Oke cincin biru diamond turun Oke paksa sekali terpaksa Paksa, paksa bak. Bangsak Kali 15 Cok Eish. Masih belum guys Cok Kali 500 Wee Wee Meninggoy. meninggol, Mimpi apa gue semalam. Co. Kali 500 turun. meninggol Co. Langsung dikasih 4.680.000 guys. itu, Rupiah 138. Memang gak ada obat guys. Gak ada obat. Rupiah 138. Udah gue gak mau lama-lama lagi. Gue mau menikmati kemenangan ini ya guys ya. Buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu bantu saya. Dengan cara Like share dan di subscribe guys Gua mau menikmati uang dulu guys Buat admin rupiah 138 Jangan lupa Proses withdraw saya guys ya Oke okay? Nah nampaknya ini ya Ini nampaknya gua udah aneh ya, guys ya Buat kalian semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Thank you